Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di Wirausaha Sembako Sembaku hari ini saya akan bahas tentang peluang Wirausaha warung kopi jadi ikutin terus ya teman-teman Oke teman-teman Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like serta komentar jika ada pertanyaan dan terima kasih. Oke teman-teman, peluang untuk membuat wirausaha warung kopi ini sangat berpeluang besar ya apalagi banyak sekali mereka suka sekali dengan kopi ya. Apalagi mau berangkat kerja itu pasti mereka minum kopi atau teh manis. Dan juga, waktu pulang kerja, mereka akan mampir juga untuk meminum kopi atau teh manis sambil ke ngobrol santai, ya. Jadi, peluangnya sangat besar sekali. Jadi, modal untuk membuat wirausaha warung kopi ini, teman-teman, seperti di tempat saya ini, saya juga sering sekali ke warung kopi demi minum kopi dan ngobrol, ya, sama sesama pengusaha usaha sembako. Jadi, setiap malam minggu itu ada perkumpulan kami dan kami selalu ngobrol tentang usaha-usaha sembahku apakah laris ataukah penjualannya bagus dan lain sebagainya dan membahas tentang masalah-masalah lainnya atau Jadi peluang tuh usaha kopi ini sangat besar sekali jadi jika kalian ingin membuka warung kopi kalian harus punya modal ya jadi modal itu harus ada jadi kalau modalnya ada aja kalian tinggal membuat tempat ya tempatnya itu usahakan yang nyaman ya supaya supaya pelanggan kalian senantiasa datang ke warung kopi kalian untuk minum kopi dan juga kopinya harus enak ya teman-teman jadi untuk modalnya itu tidak terlalu besar ya tergantung tempatnya ya kalau kalian ingin tempatnya bagus luas dan banyak kursinya maka kalian akan memerlukan modal yang lebih tapi jika kalian modalnya pas-pasan cukup sedikit saja kursinya teman-teman kalian harus sabar untuk bisa berkembang tidak ada yang instan ya jadi perlahan-lahan akan semakin bertambah kursinya mejanya dan lain sebagainya jadi modalnya itu cukup 1 juta ya teman-teman seperti teman saya yang sering saya datangi untuk ngopi barang itu dia membuka warung kopi itu cuman satu juta rupiah yaitu pembelian pembelian kursi dan juga pembelian meja yang mejanya dibuat sendiri jadi lebih murah lagi kalau kalian punya skill itu lebih bagus lagi ya teman-teman oke untuk itu teman-teman kopi-kopi yang biasa diminum itu adalah kopi hitam ya tapi terkadang juga anak-anak muda itu lebih suka kopi seperti cappuccino dan juga kopi yang aneh-aneh ya. Jadi, kalian harus sediakan. Jadi Beragam kopi itu sangat bagus ya, apalagi semakin banyak pilihannya maka peluang untuk menjual kopi kalian juga akan semakin tinggi. Dan juga teman-teman biasanya satu gelas kopi itu 5.000 rupiah ya, dengan modal 1.000 sampai 2.000 rupiah. Untungnya 3.000 rupiah teman-teman ya. kita ambil hmm, modal yang terbesar ya 2.000 rupiah. Untung kalian 3.000 rupiah lebih dari 250 persen ya, kalian dapatkan. Kalau dikalikan dengan 50 orang teman-teman, 50 ribu. 50 gelas kali 3.150.000 itu sudah banyak sekali ya teman-teman. Coba kalian kalikan dengan satu bulan yaitu satu bulan 30 hari dikali dengan 150.000 dapatnya 450.000 rp rupiah sudah di atas UMR ya teman-teman Oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang bingung mau usaha seperti apa jika modal kalian pas-pasan saya sarankan usaha warung kopi yang saya ceritakan tadi teman-teman tapi kalau kalian mau usaha sembako seperti saya ya tonton video-video sebelumnya teman-teman karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga supaya kalian tidak capek lagi ya dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jadi seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian yang ingin Berwirausaha, terima kasih. Wassalamualaikum, kita jumpa di video selanjutnya, dadah.